Nya oknum-oknum yang bertanggung jawab buang sampahnya di sungai ya, bosku. Ya, bosku, spotnya belakang PDAM, bosku. Pengisian air minum Oke bosku. Dan sono taman perjagaan bosku. Oke, simak kesurannya nanti. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, bosku. Terima kasih, bosku. Konsol lagi, bosku. Aduh ada ranjur bosku nah, Ada sampah lewat dulu bosku Bismillahirrahmanirrahim makan mana bosku bawal semua bosku yang makan mantep guys mantep guys uh lelek guys ini lelenya guys kocor guys mantep mantep lanjut lagi bosku terakhir bosku bismillahirrahmanirrahim aduh terpaksanya berang sini bosku ikannya apakah masih ada aduh atau udah mocel bosku aduh oh uh, masih ada bosku ikannya masih ada bosku Hmm. Maafkan saya, Bosku. Sekarang ini nyangkut, ditanya masih ada, Bosku. Alhamdulillah Bosku. Oke, mantap, gabus, Bosku. Tanya sana lagi, yuk! Aduh, oh, Aduh, Alhamdulillah Bosku. Strike, gabus, Bosku. Mantap, gabus. Oke. Mantep, tadi sono bosku tiba ke pinggir jadi nyangkut kaya saya bosku ada gabusnya bosku susah bosku bosku mantap dimakan bosku sikat bosku setrek bosku wah wow, jarak pendek bosku bawalnya bosku nih, wih kalian sampai dua-duanya bosku dihajar semua lihat langkah ini fenomena aneh ini ya, oke lanjut lagi sampai dimakan dua-duanya loh saking rakusnya bosku ikan bawal sungai cisadane bosku lanjut Ya, bosku, e, tiga jari ya bosku 4 jari udah layak konsumsi bosku bungkus bosku ya eh, bosku habis dikeringin ikannya pada ngamuk bosku gacor bosku sungai di bosku spot favorit airnya lagi keruh dan barusan tadi habis dikeringin ya bosku. Karena buang sampah bosku. Sampahnya bosku. Ini lagi dibuangin bosku. Mantap bosku. Ada bambu, sampah, campur, plastik, busa, ini kalau ke laut gimana ya, Bosku? Kasihan para ikan-ikan laut, Bosku. Yang memakan sampah seperti paus. Bosku, kita jaga kebersihan lingkungan di sekitaran Sungai Cisadane dan sekitarnya biar kota kita menjadi bersih. Nah, seperti ini ya, Bosku. Baik, ini Bosku. Oke, Bosku. Lanjut mancing lagi, Bosku.